Alhamdulillah, selesai ketemu lagi ya Nur Oke, Ra Dadah, dadah Dadah, Ra. <coughs> aduh. Aduh. aduh, aduh, aduh Kasih mata, Nur, mana? Nur, kamu gak apa-apa Nur, gak apa-apa, Kora Gimana sih? <coughs> Iboi Eh, kalau jalan, lihat-lihat dong hmm? Kesian tahu, Nur jadi ketabrak Hmmmm Gimana sih? Ini, ya, ini. Itu mana sih? Iya, pasti dia kelihat. Ih. Eh. Eh. Astagfirullah. aduh Kan tuh. Rasain. jangan jadi dipot. Gitu ceritanya Uma. Astagfirullah. Koyboy gitu sih hmm? dikasih tahu malah marah, gak deh. Iya <gulit> kak, kesian Nur, Nur jadi nggak bisa lihat. Mm -hmm. Uma, mm -hmm. besok Nusa mau ketemu sama Iboy, hmm? Nusa mau tegur dia. Masya Allah, Kak Nusa mau belain adiknya ya? Iyalah Uma, hmm? Rara kan nggak salah, malah dia yang marah. Iya <gulit> tuh, <Gulit> <gulit> Rara niatnya baik sudah mau menasehati Iboy e agar lebih hati-hati. Nusa juga hebat karena Nusa ingin membela Rara. Kalau gitu hmm? besok Nusa boleh kan ngeguri e boy? Biar nanti kalau dinasehatin orang ya dengerin, oh, bukan malah ngejahatin. Iya, umma, iya boleh, kan? boleh sayang. Nah. Tapi menegur atau menasehati orang lain itu ada caranya loh. Hmm? Ada caranya Iya Gimana Ma? Rasul mencontohkan kita saat menegur atau menasehati orang lain Adabnya harus lemah lembut mm -hmm. Tutur sapa yang sopan mm -hmm. Jangan sambil membentak oh. Atau meneriaki orang yang berbuat salah di depan umum mm. Jangan sampai membuat orang tersebut jadi malu Terus marah sama kita Oh jangan-jangan Iboy -jangan. hmm? e mau dorong rara karena dia sebenarnya malu ya Uma. Hmm, ya juga ya Uma. Gak semua orang mau terima nasihat. Walaupun nasihatnya itu benar. Nasihat itu tidak boleh memaksa. Mm -hmm. Kalau nasihat kita diterima, mm -hmm. Alhamdulillah. Kalau tidak diterima, mm -hmm. tugas kita ya hanya menyampaikan saja. Mm -hmm. Astagfirullah, berarti tadi Rar yang salah. Harusnya... Nah sehatin Ibu, nggak usah pakai marah-marah di depan teman-teman ya Uma. Hmm, <tos> pantesan aja Ibu nggak terima. Huh? Tapi Nusa juga tadi sempat kebawa emosi pas dengar cerita kamu. <tos> <tos> lah, si Rara mau kemana? Hmm, Uma. Hmm. Rara mau gantiin kasih Nur yang patah. Oh. Mudah-mudahan uang di celengan ini cukup. Hmm, kalau kurang, Kanusa ikut patungan ya, Rak Hah? Beneran, Kak? Iya, <laughs> iya Alhamdulillah, makasih, Kanusa Sama-sama <laughs> Masya Uma hey. bantuin cari kacamata barunya ya <laughs> Ya Uma Ya Uma <laughs> Eh, hmm? tapi kalau sampai jatuh lagi, gimana ya? Iya juga hmm. ya Ah, <laughs> Parah, <tuh> parah. <Ta -da! tuh> Ini dibengkokin. Iya. Terus, Nah, sekarang kita ikat nih. Iya. Iya bener kayak gitu rak. Eh? Udah datang rumah. Cepat juga. <tuh> iya. Terus, terus. Kita mau kemana sih rak? Jangan gendep Iya. <tuh> Oke, sekarang buka matanya. Ta-daa! Hmm. Ra, kan masih nggak bisa lihat. Oh iya. Ra ya. lupa lupa. <laughs> iya. Gimana? Bagus kan? Wah, Alhamdulillah. Sekarang ada talinya. Keren. Aku suka banget, Ra. Ini buatnya dibantuin Kak Nusa sama Uma juga, loh. Yeah. Makasih banyak ya, Uma. Kak Nusa, seneng banget. Iya, yeah, ya. Yeah. ini berapa nih? Dua, benar, benar, benar. Kan, Iyi? coba saya pakai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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yuk belajar bersama, adab minta izin. Gadai Syariah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mudah-mudahan aja Bu suka ya Ba. Insya Allah. Umar, Abah, ayo. Iya Rara, pelan-pelan sayang ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bu Rina, kira-kira lagi pada di rumah nggak ya? Bah coba salam sekali lagi, rumah. Uma, uma, uma. Hmm? aba, aba, hmm? coba Rara aja yang salam. Hmm. Hmm. Assalamualaikum, halo, halo, halo. Astagfirullahaladzim, abah. Rara, Rara nggak boleh gitu sayang. Kenapa bah? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. <laughs> iya, tapi bukan begitu caranya sayang. Mbak, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. <laughs> yuk. Hah? Ya udah deh.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 Dalam agama kita itu, ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? ada bertamu? Emang apa aja, Ba? Jadi... Jadi... saat bertamu itu ada hadis nyara. Ah. Uh. Minta izin masuk rumah itu tiga kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh. Uh. Nah.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 Uma sama Rara belum pakai gel, Gimana? Nah, pertanyaan yang bagus Rara. Um, gimana ya Uma ya? Um. Hmm. Hmm, Hah? Hah? Rara tahu? Hm? Waktunya kreasi Rara. Hmm. ya. Yeah. Di sini di temple shala alhamdulillah Bu anaknya tambah uh uh nambah susah